Kulo nyewun amalan pelunas hutang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini singkat pada jelas Tepat sasaran Saya minta amalan pelunas hutang ya. Ini ada minta Amalan pelunas hutang Oke, saya, saya beri amalan pelunas hutang Ya, tapi diamalkan Jadi amalan pelunas hutang ini Kalau tidak diamalkan, ya jadinya Cuma mimpi Diamalkan betul Ya, Amalkan Niat betul untuk membayar hutang, melunaskan hutang karena siapa yang berniat ketika berhutang untuk melunaskan hutangnya, Allah yang akan melunaskan hutangnya, Allah yang akan melunaskan hutangnya. Dan ini amalan uh, diriwayatkan langsung oleh kakek saya dan dari kakek saya. Nah, Diriwatkan langsung oleh kakek saya dan dari kakek saya, maksudnya bagaimana? Diriwatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib anhu wa Wabarakatuh, ya. Ya, dari Nabi Muhammad SAW. An An'aliyan radiyallahu anna mukataban ja'ahu. Diwatkan dari khalifah Ali bin Abi Talib radiyallahu suatu ketika ada seorang budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang e, buat perjanjian dengan tuannya, kalau dia bisa membayar e, senilai sekian maka dia dibebaskan oleh tuannya, merdeka. Tapi dia harus menebus dirinya sendiri. Nah, ada seorang budak mukatab datang kepada Sirina Ali bin Abi Talib radiyallahu berkata, Uh, ini aja tuh, an muka tabati, Fa ini, saya tidak mampu membayar ya, nilai ya, untuk membebaskan diri saya. Saya tidak mampu bayar hutang-hutang pembebasan saya. Ini tolong bantu saya. Saat itu, khalifah Ali bin Abi Thalib juga enggak punya uang untuk membantunya. Ya, tidak punya uang untuk membantu, tapi punya sesuatu yang lebih dari harta, lebih dari uang. Apa itu ilmu dari Nabi Muhammad SAW? Ya, kadang kita kalau datang ke... Ke satu orang soleh, minta bantuan, dikasih ilmu. Kita jawab, wakit saya butuhnya duit. Bukan ilmu. Eh, nah, ilmu itu atasnya semuanya. Duit bisa habis. Tapi kalau ilmu nggak akan bisa, habis. Semakin diamalkan, semakin nambah. فَقَالَ ala أَلَّمُ لِمُكَ كَالِمَاتٍ أَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ S.A.W. Mau ndak kamu saya ajarkan beberapa kalimat yang diajarkan langsung kepadaku oleh Rasulullah S.A.W. لَوْكَانَ عَلَيْكَ مِثُ جَبْلِ صَبِرٍ anka Seandainya kamu punya hutang setinggi gunung Sobir, nama satu gunung di Yaman, kamu punya hutang yang setinggi gunung Sobir, maka Allah akan melunaskan hutangmu. Ada Allah Anka, Allah akan melunaskan hutangmu. Ini kalimat penting sekali ya. Jadi bukan kemampuan kita berupaya, bukan kemampuan kita berusaha, tapi ada Allah, Allah yang akan melunaskan. Allah akan memberi kita ide, Allah akan memberi kita rezeki dari arah manapun sehingga hutang kita lunas. 'Adhaullahu 'anka. Ucapkanlah ini doanya. Allahumma Allahumakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwat. Allahumakfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwat. Allahumakfini bihalalika anharamika haramika wa aghnini bifadlika amman siwat. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal sehingga tidak mencari rezekimu yang haram. Uh, dan jadikan aku ini berkecukupan dengan karuniamu sehingga aku tidak butuhkan selainmu ya Allah, ini hadis riwayat Imam Tirmidhi hadis yang uh, Hasan dan juga diwati oleh Imam Al-Hakim uh, sanatnya Soheh Ikhwani Rahimahumullah Alhamdulillah ini sudah pelunas hutang juga sudah disampaikan kemudian berapa pertanda sudah dijawab InsyaAllah barokah dan manfaat Ya, ketemu kembali di channel yang penuh barokah ini ya HNA Habib Novel Alidrus channel channel yang insya Allah barokah ya insya Allah barokah di kesempatan yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik dan dari Allah Subhanahu Wa Taala sahabat HNA dimanapun anda berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.